Kaukura tenjo moyo moyo Gawangan sanggert mohsari Barecok sangsuryo Wido dari kangga peli Kang nonton, kodokatun, kang tinonton, korangatun Maung, maung, maung, maung, maung Dukusti, kak mohsuksi, iksun, lalak kodoborongan deng Busering jaga ningali kali elo ekananan kalangan ekuar tanggal sebisa tanggal buat sisir tak beroi pabrik ucang sunar tak beroi sunar Eksun malam jati waseso yokesun cang mase so au au au au au au Nya adekso amaca mangga kurwaning gumadi kang sinebut Sang Diparwa zakari rosang Hyang lansang lan Pratiwi dupi mijil dinuwak tening Sang Putra agila-gilaku mabang aling bak aling bakara bakih gedhudhakipun para dudu ara si komo salah aku iso kilomoyo kan gomani samus di komuruh angkatan praboro tetuk tidurlah praboro kristus kukali beran geter pater tanpam urut matikan korudro sahabat dari Trilopo muniwek karpatimo polo cokro saking sang jiwa guru awam awam namasko karpati doing senam santi parwo santi parwo dan agito yang pustoko mureka berdiwastro duhadi yang agogito mureka berdiwastro dunuk iklimpung akhwolo joto dan bau kanan kirek kita dunuk dan dio kirek kita purno dan dio yang sohgut tanah aranesi komo salam ilang kabinjani roh indel kita tuwek roh kami sirna upas kita Pakoroh, hehehe, Pakoroh dalam kebi, kalu bakal, mau sastra sastrokan telatmu, awak kembang si anonton sangkal sangkal sedyane pendino tanpa dadar yang ono perawan tuwo utawa tuwo, Jumada jenis Kromo yang ono wong angring Jumada Angelis Paluyo Mulyo Jadri yang ono Kang Tegyo sejauh tanpa kawaloh Sampurna inilah yang banyak dalam kan anggidum dan di Sampurno omelotak ruang meling bengawan anonton larung Kelly. Larung nasi banyak dalam, Bluro Sanak E, dari Larung E Bicat, E Jamur Dipo, Aku Tro, E Purayono, Onomanok Cucuk, Bajo, Ayujo larung Eri, Iberno, Gawanan Mabur, Gawanan Sakdur Dulek, Sukertane Bocak Bocak, Kansai Bipodo, Rimbat. Kawanan rumo Awe ibn Amastu, No, Purno Masiddi Paripurno, Ruwat, Sukerto, Muggo kabeh bercak-bercak pilih cokok otang antik Kembang sepasang geru uger lawan kedono kedini kedini kedono Sedang kabeh pancuran kabeh ruwat-ruwat cokok bersani Gusti ilang seberkuyane karin seger warase badyo mulya salawasih gobil daya rahayu. Nggih, dadi Dinas kebudayaan. kebudayaan. kalian dalam museum kangge gelar Ruwat Sukerta Simbang Jumas secara masal iku ditembidi Sukerta Resikinya, sekarang akan merawat, merawat merawat, tiruat. Resiknya, ya, sugar kenapa? sekarang akan tebang sugar, sugar, sugar ini berarti rekrut. Udara rekrutnya apa? Tapi rekrutnya rohani memperjelas. Jasih, Mbak Zuki, tak usah kepalang, tak usah dia alami taruh betara kalah. Jadi, Mbak Amel, sarawak dasar lebih besar. Dan, dia mau tenakan buatan ini pen bocah hilang sebelum kuliahnya melakunya gacar lancar begiap kuliah lomba nyarapin sing perawat tua ya bisa dijolong oleh jodoh sing jaga tulang bisa dijodoh dan apa sih kalau tubuh jasukertan ini kenapa sih si jolta ngerti? Tegasnya anak tugas bukan angkutan lorok embang sepasang patung Loro lorok kerbelalalanan kape lalu khotom masjid laman kape juga apa jadi menjadi cuit cuit papat, papat juga apa jadinya seripi, papat lana apa jadinya serabut, lama lima lana apa jadinya berdawa, ini kusudah bercampur-campur, bercampur turmas tasik kandar kembali. Anggar menurut serab cintini mendukung total seratus sekawan dua ratus ini dibagi sukerta gede, sukerta tengah, sukerta cilik. menurut serat diusat dikuran murwakolo serat diusat dikuran atau satu setiap dikandosu ini dibagi telur gede, tengah, siling dan singkun lampah mulai sakit raton kasunanan mereka sama mereka namun yang murwakolo pedalanan yang kan lalu ikur tapi kita dibagi rata sampai rata lalu ikur gocak sukar tak sih terus yang pengangkah Harapan ke depan itu kita satu adalah murid-murid yang kelas satu yang belum belum pernah tersentuh oleh dinas adalah luar Sukerta ini dan harapan harapannya para seniman juga jangan diada. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Mudah-mudahan menjadi kesenangan untuk tahun depan selalu diadakan dua pasal bahkan untuk tahun depan tadi saya sudah ada wacana dari dari dinas adalah semua gratis. Jadi kurang nanti semua yang pemeriksaan ada, ada, ada, ada. Nah, Kalau kalau kemarin masih ada di kalau yang sekarang ada di berbagai daerah jari, dan jadi besok tahun depan itu diutamakan anak-anak Kalau -anak keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk melihat sendiri. Jadi begitu, ya malah dari kabupaten ketiga sih orang terbuat orang membujur sebagai tapi kelebu, masyarakat masyarakat, masyarakat. Yeah. Jadi ya berharap depan seperti. Satu, ini tidak ada kaitannya dengan agama manapun karena ini adalah budaya dan tidak ada unsur kemusrikan apapun. Semua adalah mohon kepada Sang Kuasa, Sang Pencipta Alam jadi mohon ini tetap dilestarikan apalagi sampai nanti punah dimusnahkan itu saya sangat tidak rela. <tuk> <tuk> Bagaimana? Tapi saya yakin jika beberapa nanti bayang tidak musnah selama kita masih cecek atege cecek uger-ugerik setuju boleh lestar. Mas tarakakan wayang tetap lestari sampai akhir zaman. Amin. Pekaten okay. nggih.